Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. punya. baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, untuk mengawali percobaan kita di malam hari ini, ada sebuah unggahan spesial banget dari Indosiar. Para sahabat, kita lihat aja di akun Instagram Indosiar. Yang mengunggah sebuah postingan foto si cantik dedek Lesti Dengan tentunya para duta liga dangdut persahabat dan jebolan-jebolan ke -jebolan akademi Masya Allah banget ya Yang mana cengkok dangdut favorit kamu? Tuh ditanya oleh Indosiar Cengkok dangdut yang mana favorit kamu? dan sebuah kalimat caption juga yang dituliskan. Hola dan siapa di sini yang suka nyanyi dangdut pakai cengkok? Hi, pilih yuk mana cengkok dan favorit kamu? Tulis di kolom komen ya favorit kalian. Di kolom komentar tentu banyak tanggapan dan respon dari para fans sejati Leslar. Ya yakni dari akun official Aku si Lesti gak tahu dengan yang lain. Wah, wow, masyaAllah banget ya. Ada juga komentar lain diberikan dari akun novia 959 Aku sukanya lesti, masyaAllah banget ya dukungan hingga respon yang sangat luar biasa diberikan kepada sang kejora sang diva Dangdut. Untuk ke kabar berikutnya perhatikan juga ada sebuah kabar spesial bahagia banget juga untuk kita semua di postingan terbaru Kak Marjin Ini ada komentar dari Dede Lesti kejora mengatakan mantu katanya tuh persahabat ya mantu you masya allah banget tentunya gemes banget melihatnya dan tentu dibalas oleh kak marjin dengan jawaban besan masya allah luar biasa banget ya lesti Kejora selalu saja memantau perkembangan calon mantu nih luar biasa dari kecil saja sudah terlihat sangat cantik dan menggemaskan Luar biasa, masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Postingan tersebut, ini direpost kembali oleh Akun Lesti Bilarukaleli score. kalimat kelsen pun dituliskan. Perjodohan sejak dalam kandungan, baby Gozel, masya Allah, cantik banget, katanya itu memang luar biasa banget ya masya Allah, luar biasa. Hingga dibanjiri komentar yang sangat luar biasa positif juga dari para fans. Ya ini dari akun Aini Ansgordin80 mengatakan Kita yang udah segede ini masih mikir jodohnya dimana Eh ini baby El masih di perut udah ada jodohnya Masya Allah tabarakallah Hingga komentar lain juga Ini diberikan dari akun Instagram Lenny AS Lenny Dede sama Bilar tahu aja yang bibit unggul Masya Allah luar biasa banget ya BBL enak ya dari Janin kagak usah mikirin jodoh kata Rufi Rahma Memang luar biasa banget ya Mudah-mudahan saja memang berjodoh BBL dan anaknya Kak Marjin Tetap support doakan dan dukung yang terbaik Untuk idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar Untuk berikutnya perhatikan juga persahabat ada sebuah postingan tentu kita semua di EGS-nya Bang Falri Akbar Makin penasaran, Leslar Entertainment mempersembahkan Wow, apakah ini? Masya Allah banget di ya, apapun yang dilakukan Apapun tentunya bentuk kejutan yang akan diberikan Mudah-mudahan lancar dan dipermudah Amin, Ya Rabbal Alamin Kita hanya bisa mendoakan dan mensupport yang terbaik Untuk tim dari Leslar Entertainment Sabar berikutnya juga persahabat ada ungan spesial dari IGSnya nya Kak perhatikan di postingan ini Wali Akbar sedang memikirkan soal Cheah yang persahabat hari ya, sebelah kalimat. Fali Atwar sedang memperjuangkan cinta Abadi Leslar. Wow, masya Allah banget ya Yuk kita sama-sama beri semangat untuk tim Leslar. Mudah-mudahan, tentunya CL, karya terbaik dari Leslar Entertainment selalu panjang episodenya dan selalu banyak yang meminati dan ratingnya juga bisa bagus. Amin. Tentu kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia dan kabar terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana, total stay tune Dan pantingin channel ini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 Oh, oh, oh.